Pasti pada kangen ya sama sapaan khas aku yang satu ini, <gif> Makasih loh buat kamu-kamu yang kangen. By the way, kali ini aku mau mengulas tentang pesawat nih, Gang. Pada tertarik kah? Tapi sebelum aku mulai, coba aku tanya dulu, apa kalian pada tahu kebanyakan pesawat yang dipakai negara kita ini diproduksi oleh siapa? Impor dari Amerika kah, Rusia kah, atau negara Eropa lainnya? Ya, emang sih meski kebanyakan pesawat kita ini ternyata buatan luar negeri, tapi ada loh geng. Beberapa pesawat yang mampu kita produksi sendiri di dalam negeri dan bahkan diminati negara-negara asing. Mau tahu kan? Subscribe dulu please biar jalan tikus makin eksis dan buat kamu yang udah, love you, geng. pertama CN235-220 MPA ada yang tahu ini pesawat jenis apa? Yap dari namanya aja CN235-220 MPA di mana MPA di sini berarti Maritime Patrol Aircraft pesawat ini termasuk dalam pesawat pengintai maritim geng iya pengintai. Secara negara kita ini negara kepulauan, kan? Jadi, mau gak mau, butuh banget alat untuk memantau seluruh kawasan yang menjadi kedaulatan tanah air kita. Duh, bahasaku kok jadi nasionalis gini sih? Hehehe, <laughs> jadi malu. Oke, jadi gini Gang, pesawat yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia nice. alias perusahaan industri pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia ini, memiliki radar intai maritim dengan jangkauan deteksi yang mumpuni. Dan radar okay, so. ini terselubung di bagian moncong depan pesawat. Udah kayak Pinocchio aja ya, tapi emang inilah nama lain dari pesawat ini, geng. Si hidung Pinocchio. Oh <laughs> ah, iya, pesawat ini juga menjadi pesawat yang paling dominan di Indonesia loh, dengan harga per unitnya mencapai kurang lebih 317 miliar rupiah. Ketenarannya bahkan menarik perhatian dunia, dengan beberapa negara mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Korea Selatan. Turki, Uni Emirat Arab, Pakistan, hingga Burkina Faso, memesan pesawat jenis ini untuk beragam kebutuhan mereka, baik transportasi militer atau VVIP. Keren banget ya, Gang! Interesting. Kedua, NC-212. Nah, pesawat yang satu ini juga termasuk dalam pesawat jenis pengintai maritim nih, geng. Meski awalnya produksi pesawat ini dilakukan oleh Spanyol, tetapi sejak 1976, PT Dirgantara Indonesia memperoleh lisensi untuk merakit pesawat NC-212 di Bandung. Jadi, bisa dibilang pesawat ini ya termasuk pesawat buatan dalam negeri lah ya. <laughs> Nah, mirip seperti pesawat jenis CN-235, pesawat yang satu ini juga memiliki sistem radar yang canggih loh tetapi dilengkapi dengan teknologi FLIR alias Forward Looking Infrared. Tujuannya untuk memantau keberadaan pesawat atau kapal asing dalam gelap. Sementara itu untuk kemampuan terbang pesawat yang satu ini mampu terbang nonstop selama 6 jam loh dan bermanuver rendah guna mendekati objek yang dipantau. Kira-kira kamu bisa tebak nggak berapa harga pesawat ini? Cukup beragam geng kurang lebih sekitar 50 hingga 100 miliar rupiah bergantung pada variasinya seperti NC 212200, NC 212400 atau yang terbaru NC 212i. Dan satu lagi nih geng ternyata pesawat ini nggak cuma militer kita aja loh yang beli tapi juga Thailand. Vietnam, dan nice. Filipina. 3. <laughs> Bell 412 IP. Nah, kalau yang satu ini, nggak cocok lah ya kalau disebut pesawat, cocoknya helikopter. Yap, helikopter kelas medium yang mampu mengangkut hingga 15 orang ini, 15 juga merupakan people. produksi PT Dirgantara Indonesia yang mendapatkan lisensi langsung dari Bell Helicopter Textron, Inc. di Amerika Serikat, Gang. Tujuannya demi memenuhi kebutuhan militer tentu saja, dan misi kemanusiaan lainnya seperti evakuasi. Ah ya! Konon katanya nih ya, helikopter yang satu ini punya tingkat keamanan yang tinggi loh, Gang. Makanya, dinamakan Bell 412 IPI, di mana IPI di sini kepanjangan dari Enhanced Performance. Mm -hmm. Empat pisau baling-balingnya yang halus dan gak berisik, serta kemampuannya terbang dengan kecepatan tinggi, cocok banget untuk operasi senyap, baik di siang maupun malam hari. Selain itu, helikopter jenis ini juga tergolong enggak boros biaya operasi dan perawatannya. Nah, sekarang mau tahu berapa kira-kira harga helikopter satu ini? Kurang lebih cuma 155 miliar rupiah aja kok, gengs. Dan helikopter satu ini termasuk dalam produk andalan PT Dirgantara Indonesia dengan jangkauan pasar di Asia Tenggara dan Pasifik. Mantap ya! terakhir N219 Nur Ini dia geng, pesawat yang beberapa waktu lalu ramai di pemberitaan media. Yap. Pesawat yang baru saja diresmikan Pak Presiden Joko Widodo ini, memang menjadi pesawat andalan yang diklaim sangat cocok menunjang kebutuhan dalam negeri. Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia, yang bekerja sama dengan LAPAN alias Lembaga Penerbangan dan Antarisa Nasional ini, mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sepanjang 500 meter. Pas banget kan, dipakai untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia, kayak Papua misalnya. Selain itu, pesawat yang mampu mengangkut 19 penumpang atau barang seberat hingga 2,3 ton ini, juga bisa bermanuver dengan kecepatan rendah, terutama di kawasan perbukitan dan gunung yang butuh kelincahan super. Ya, gak heran ya, saat pesawat ini diumumkan ke publik, banyak pihak yang langsung tertarik membeli. Baik maskapai dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya Thailand. Secara harganya juga gak mahal-mahal amat, cuma Rp 90 miliar aja, geng. Duh, makin mantap nih kayaknya pesawat-pesawat kita! Gimana menurut kamu geng? Ternyata teknologi penerbangan kita juga nggak kalah-kalah amat kan sama negara lain. Semoga ke depan pesawat-pesawat kita makin canggih lagi deh. Dan bibit-bibitnya ini muncul dari kamu-kamu generasi micin. Eh generasi penerus bangsa ini maksudnya. Sebelum ditutup, ku mau kasih rekomendasi video tentang gimana caranya. So, Mas that was really, really cool. We saw basically three aircraft and then one helicopter, and uh, these are all made in uh, Indonesia. That was really, really nice. The two first one was used more for like missions to see like what's going on around Indonesia, given that you know, Mas Indonesia has so many uh, islands. And then uh, the third one was the helicopter which was being used both for military as well as, for example, for uh, rescue mission. That's Paul, like could carry up to 15 people. And the third one, I guess, it was. Maybe used by military a bit, but it's uh, they're thinking of even using it for domestic flights because it needs a shorter runway. So Hamdallah, the good thing was there was uh, English subtitles that way I can follow through, which is uh, really, really cool because not only you know uh, these aircrafts being uh, developed or, or uh, manufactured in Indonesia is good for the country itself uh, but they also can export it right as they mentioned there was a quite a bit of uh, countries Malaysia I think they said Thailand UAE Pakistan um, that uh, or some of the countries that are uh, interested in these uh, aircraft so they can basically sell it to them and at the same time uh, make money off of that uh, too which is uh, really really cool so it's uh, interesting like I said I um, that's really really nice and i would have uh, never thought that indonesia actually has an uh, basically um industry that creates uh, aircraft so really really cool thank you very much guys for suggesting it i hope you like this video if you did please don't forget to like comment share and subscribe and if you like me to react to another video please put in the comment section below as always thank you very much guys for all your loving support i hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family inshallah see you guys in the next video take care and wassalam.